<S original> ya, silakan, silakan, sederhana saja, lebih dahulu, ya. Kemudian yang kedua menyampaikan secara singkat, 10 menit saja, ya apa apa yang akan anda lakukan, bagaimana caranya. Gajar novela Juniana. Saya buka ini dengan ketukan yang berbeda. Ini ketukan wayang kalau akan mulai. Iko mulai mulai. Ya, uh, saudara Ajar, terima sekalian, banyak saudara Ajar ini. Pembilangnya berjalan dengan lancar. Semoga dalam kemudian pada siang hari pun sudah berjalan dengan lancar. Silakan kerja dulu. Oke sampai ya. <tuh> <tuh> ya, 1.000.000. Ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan secara singkat 10 menit saja, ya. apa apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana cara melepas pisau Ya, mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kehadirat Awruf karena atas pelamat dan mendayangnya kita semua dapat berkumpul hari Selasa 27 Oktober 2020 untuk melangsungkan bidang psikis terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen selaku dosen peten penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada psikis pada sidang skripsi saya Perkenalkan nama saya Hujan Nafla Yang ini saya akan Mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Tindak tutur Gubernur Papua Dalam acara Matanacuatran 7 Rabu 21 Agustus 2019 Terima ya tidak, latar belakangnya apa, kemudian bagaimana akan melakukan hasilnya apa kotak-kotak mulut ya, latar belakangnya, bagaimana tindak tutur merupakan tindakan yang terjadi dalam setiap proses komunikasi dengan menggunakan bahasa berbahasa dalam bentuk berbicara merupakan bagian dari keterampilan yang akan menghasilkan suatu ukuran. Proses komunikasi dengan media massa bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan menggunakan media elektronik maupun media cetak. Salah satunya stasiun televisi yang membuat sebuah tayangan menarik untuk ditonton dan menolak itu sendiri. Penelitian yang melibatkan televisi program lansua yang di acara tersebut menghadirkan salah satu nomor penting yaitu gubernur Papua yang memberikan banyak aturan berkaitan tentang kerusuhan yang terjadi di Papua. Penelitian ini akan menggunakan teori tindak terburu dalam kajian pragmatik. pemilihan teori tindak terburu karena penggunaan bahasa sebagai media berinteraksi para tokoh-tokoh cerita yang tertuang dalam biar banyak mengandung tindak terburu. Hasil akhir dari jian ya. sidang ada. Kepala sekretaris, Sekretaris, untuk membacakan hasilnya. Oke, okay. saya baca berita acara ya. Ya. ya. Berdasarkan surat keputusan Dekan FKIP Universitas Negeri hari ini Selasa 27 Oktober 2020, bertempat di ruang dosen program studi pendidikan bahasa dan Sastra Indonesia berlangsung ujian skripsi sebagai ketua ujian Dr. Suparti Mhum sebagai sekretaris Yaakobus Baidi penguji utama Dr. Yunus Wapong MSI Penguji anggota Satu Dr. Adulina Lebaan MAD Dengan Dr. Belum dokter ya? Dok, Saya dok, dokter, dokter, dokter dokter ya? Oh, no. <tik> Maggie Merlin Mokai MbD Telah Melaksanakan ujian skripsi Bagi mahasiswa Bernama Bajar Novela Julia di Yulviana, penyanyi, mobil okay, lain, iya. 20, 16, 01, 11, 01, 14, 17, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, dan sanggah, sanggah yang penyakit deskripsi makalah yang telah ditulis oleh Hajar Novela Yudhiana Setelah mempertimbangkan dan mendengar jawaban dari mahasiswa tersebut Serta memperhatikan peraturan akademik Unceng 1994 Beserta petunjuk pelaksanaan tahun 95. Maka tim penguji menetapkan Saudara Hacar Novela Yuli <tuh> Dinyatakan oh, Tidak jelas tulisannya ini Dinyatakan apa ini? Pus? Iya pak Ini dinyatakan apa ini? Dinyatakan siapa? <tuh> Lulus pak Oh, Aku yang pilih benar. Salah satunya pilih dokter baru nilainya jelek dan lulus. Gimana? Ya memang harus ulang, harus ulang tidak sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Gimana? Mau mau, mau mau lulus atau tidak? Nah kalau tapi udah juga tidak daripula dokter itu nggak punya duitnya. Di ya, sini itu habis duitnya. Ya, dinyatakan dulu saja. Dengan, Dengan syarat, harus revisi. Soal revisi saya tidak tahu sampai kapan. Saya tidak tahu terakhir. Ya, berita acara ini ditanda dibacakan di depan sidang setelah ditandatangani oleh. Tim penguji, Pak Pati sudah tanda tangan, saya tanda tangan Selesainya diberi bacakan berita acara ujian skripsi atas nama ajar Novela Yulfiana Maka sudah ditutup pada pukul ini yang Pukul berapa? Ya pukul 13 Sekarang pukul 16 kurang 10 menit Pukul 16 kurang 10 menit Terima kasih,